WhatsApp Bob, yeah. balik lagi di channel gua Rama Popsi, nah. sumber air sudah kant. No, no, no, no, no. Betason dia terampar lagi ke sekolah, bisa bantu mama cebur adik ke sumur biar mati. Oke, okay. nah di video kali ini nih ya, kita bakalan bikin video yang agak beda dikit. Nih tampilan gua kayak ini, Dah bener-bener gembel ya biar lu puas ya biar lu puas jadi di sini teman-teman kita Alhamdulillah dapat sponsor sedikit bukan duit gue ya bukan duit pribadi gue bukan jadi di sini kita dapat sponsor dan kita udah siapin juga beberapa amplop beberapa amplop nih ada sekitar pokoknya adalah jadi kita bakalan bagi bagin rezeki ini buat buat orang yang bener-bener membutuhkan ya bro ya buat orang-orang yang bener-bener butuh nih duit gitu jadi, kita bakalan cari ataupun itu orang jualan atau pokok orang yang membutuhkan aja, dan kita sekarang lagi di alun-alun kota, ya. Uh, kita bakalan cari targetnya di sini. Uh, sebelum itu, kalau kalian suka channel ini, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe di bawah sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, uh, dan... Share ke teman-teman kalian semuanya. Oke yuk kita langsung ke aja ke TKP. Let's go. Mantap. <SILENCIO> Berapaan pak? Tahunya berapa? Bisa beli 2000 pak? nggak ada uang dua ribu pak. dari pagi ngamen baru dapat segini. seik seiklahnya -se aja pak. lapar. Ya. udah lama pak jalannya? Uh, kalau ke Subang masih jauh ya pak? Nah, Subang jauh banget. Kira-kira angkutnya seberapa ya? Lima puluh ribuan. Lima puluh ribu? Eh lima puluh ribu? Iya. Dan umpan duduk duduk boleh pak? Boleh boleh. Umpan duduk boleh pak? Pak, saya duduk di sini aja. Pak, Bapak di aja. Masih orang sini, Pak. Masih orang sini, Bapaknya. Laris cepat ya pak. Laris. Ya, belum, belum baru nyampe. Baru nyampe. Baru nyampe sini. Nggak ada di mana pak? Terusan. Dari pagi Pak baru dapat makan. Pulangnya ke Iya Pak. Habis kemarin kan kerja Pak. Jadi ya di Cirebon kerja kan. Iya. Jadi dipecat gitu. Oh, dipecat. Pulangnya iya. enggak dikasih uang. Enggak. Ya terpasang ya. terpaksa ngamen kan pulang ke sana gitu. Mau kasih tawuran tua juga nggak enak Pak. Udah ayo saya enggak ya, dari sini juga ada. Mobil, Pak? Iya. Eh, ini 4 tuh. Ini kak. Oh mobilnya bineka Mer merek-mereknya. Merek ya. Terus ini, sebentar lagi juga lewat. Nggak ada air minum ya, pak? Nggak sih, pak. lagi ngamen dapat dua 2000. Halo Bapak ikhlas ya Pak yang ngasih Bapak, Bapak punya anak Pak. Anak, Bapak. Banyak. Banyak. Ini Om berapa? Pak, kenapa sih mau bantu saya Pak? Ini bapaknya. Kenapa bapak mau bantu saya? Yang gak apa. apa orang ya sama-sama aja. Kan, kan ya. saya nggak kenal sama bapak. Yang gak apa. -apa. Yang orang ganteng juga ya nggak apa, apa. Namanya juga orang nggak ya. apa-apa sama aja gitu kan orang lagi bisa kan hmm. bantu kalau ada kitanya kalau ada kitanya bantu kan gitu ya. jadi kita udah dikasih sama bapaknya tahu gejerot lebih dua kita dikasih juga sama air putih juga nah, kita kasihin aja ya ada sedikit rezeki buat bapak. Mudah-mudahan ini bisa nolongin bapak buat bantu orang tua Oh bapak. ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. saya cuma satu pak, tetap menjadi orang baik walaupun ya. orang itu se selalu nolong orang yang ngebutuin, ya, walaupun cuma 2000 ribu. Ya ya kan itu udah berarti banget buat orang yang perlu dan bapaknya baik banget yeah. udah bantu kita makan yeah. walaupun gue kurang doyan tau yeah. tapi habis gua bisa ngabisin yeah. bapak yeah. jalan berapa lama pak dari 2013 dari 2013 sudah Ada yang saya, Pak? Eh? Ada yang cewek? Ada yang belum nikah ada? Hah? Yang belum nikah ada? Yang belum nikah dua laki-laki yang mau ningkir. Ada <mertua. laughs> Anaknya ada yang jomblo, yang belum nikah ada. minat <laughs> Ya, mudah-mudahan itu berguna buat Bapak dan saya juga terima kasih Bapak sudah udah bantu saya juga. Semoga bantu berguna Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. ya. ya baik dan iya. teman-teman eh, terima kasih banyak eh. ini sebetulnya aslinya dari mana ini uang ini iya. itu rahasia dari rahasia kami dari Pak iya. Oh, iya. kami nggak boleh bilang Ternyata. ini tuh aku cuma menjalankan iya. prosedurnya oh, aja iya. ya, masalah itu mah uang pokoknya oh, punya iya, ada yang kasih iya. lah iya, ini, iya. ini berarti ini rezeki saya ya, ya itu rezeki Bapak dan terima kasih teman-teman eh, bagi kalian yang suka channel ini jangan lupa oh, juga iya. like, comment iya. dan subscribe jangan lupa komen, share ke teman-teman kalian semuanya nah kan kita ini misi kedua kita jadi udah berhasil tadi pertama juga, juga udah dan ini juga kedua juga udah seharusnya kita cari satu lagi jadi karena udah sore mungkin kita istirahat aja ya nah, lain kali kita bakalan bikin video yang lebih oke lagi terima kasih itu pak terima kasih bosku. bosku terima kasih bos